Slap is a prophecy, no to the prophecy I keep a property, like I'm worthy Tell all the MC, hip hop is dead now And music fucking industry, you're running the show Wow, listen to be the on I get the my on Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja yang masih setia mereisen berbagai macam konten kali ini Afin memereisen kembali, yaitu Mapro Ice Speed Dalam video reaksi kali ini, si Mabro Speed ini ikut lomba pertandingan sepak bola ya Jadi dalam acara apa ini ya, apa? Pendanaan Youtube Shot atau apa gitu e, Si Mapro Ice Speed ini ikut merama ikut meramaikan acara tersebut ya teman-teman e, Sebelumnya ya, mengucapkan terima kasih banyak karena di channel ini sudah mencapai 600 subscriber e, Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga channel ini berkembang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita langsung aja ke cuplikan video yang pertama. Ini ada sedikit quote kata-kata bijak dari Mabru Sb kita apa ada seperti apa? Kata-kata bijak dari Mabru Sb ini teman-teman. One day in life, you will die. One day in life, you Oh sama-sama kuning kita, kita sama-sama kuning. Coba, swing, dalam bahasa Jawa yaitu artinya lama. Tapi kalau dalam bahasa mereka, Amin kurang tahu. Oke okay, next, oke okay, dia pakai nama speed dengan angka 7 oh. Marah, deh. Oh. Lagi main udah lumping. <laughs> Tunggling dong, tunggling dia Oke dia dikasih umpan Oke kita aja Udah nyeleting Marahin lagi Waduh, <tuk> oh, go. ini cebiran lebih ngeri di sepi <laughs> <laughs> <gay tuk> Udah disuruh dipiawai lagi. Bola gak sih, <laughs> gitu, Oke. Okay. Kota dia lagi. Aduh <laughs> Aduh <Wait, wait>, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, dia dapat nih dia Dapat umpan Bukit okay, Next call. Setelah jatuh ya Kena tangan Oke oh, Oke okay. <laughs> <Okay>. oh, <laughs> okay, okay, lagi Aduh, sendiri. Aduh. Aduh. Oke, sendiri. Oke, dua lawan satu. Oke, Aduh, mau ditampel. Waduh, Keren Willy, wih, wih, wih, wih, wih, dia wih, Tapi tenaganya emang wih, loh wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Kena kacur. Oke. Takbir gak nih? Okay. So, <laughs> gak gak ini gak support orang mau seneng, <laughs> aduh maaf berjemput, marah dia, <laughs> aduh ya Allah gusti, oke, okay. jalan, oke okay, dia ngambil kartu kuningnya, <laughs> nyambit. <SILENGStar nói> Aduh Gua sambit loh, ayo perang sarung Masihnya ketawa Astagfirullah, maaf beri sepit kemana-mana tetap lucu Oke, lu larinya kenceng dia loh Gak kedusul ya Oke Sini, apa-apa Aduh Aduh Aduh, aduh. aduh. Ayo, jatuh, ayo Banting. Aduh, aduh. aduh. aduh. Oh, kenceng kelu, lu Larinya serius. Mak bersepeda larinya nya <laughs> Aduh, capek, Cape. <laughs> Aduh. Oh, ini speed? <laughs> Tengok. <Kasi> Tengok. Admin nggak akan pulih ya teman-teman. <laughs> Siapa bersemangat? Oke, okay. alhamdulillah. Sima bersemangat. Kemana-mana tetap lucu ya teman-teman. <laughs> ya Allah. <laughs> Oke, okay, cukup sekian reaksi dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang lagi air